Assalamualaikum apa kabar kamu semua semoga sehat selalu rezeki lancar dan tetap semangat mohon maaf sudah lama tidak membuat video karena kesibukan di dunia nyata pada video kali ini saya akan membahas file CSV dan cara membukanya di Excel supaya tidak berantakan Apa itu file CSV dan bagaimana cara membukanya? File Comma Separated Values (CSV) adalah file teks biasa yang berisi daftar data. File ini kadang bisa disebut karakter Separated Values atau Koma Delimited Files. File-file ini sering digunakan untuk bertukar data antara aplikasi yang berbeda. Pada umumnya file CSV menggunakan karakter koma untuk memisahkan atau membatasi antar data, tetapi terkadang menggunakan karakter lain, seperti titik koma. Dengan menggunakan file csv kita dapat memindahkan data dari satu sistem ke sistem lainnya dengan lebih mudah, dan tanpa melakukan input manual satu persatu. Berikut adalah file csv yang sudah saya siapkan sebagai contoh untuk pembelajaran ini. Dapat kita lihat bahwa file CSV ini setelah dibuka dengan Excel terlihat tidak jelas mana kolomnya sehingga akan menyulitkan kita membaca data. Lalu bagaimana cara membuka file CSV di Excel agar tidak berantakan? Simak video berikut. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.